Hai sahabat semua selamat datang kembali di channel petani Takasima. Saya harap keadanya baik-baik semua jadi buat teman-teman yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak dan bagi yang belum subscribe tolong di subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi dalam mengupload dan sharing tentang masalah pertanian yang ada di lahan kita karena subscribe itu gratis teman-teman semua hari ini kita membahas tentang perawatan tanaman kentang yang ada di lahan kita yang satu ini populasi kentang kita di sini ada sekitar 3500 batang ini usianya sekitar 40 hari dan kita sudah melakukan pemasangan ajir dan tali yaitu tali pertama pada tanaman kentang kita kalau dilihat eh, ada juga petani yang tidak memasang ajir atau tali pada tanaman kentang mereka tapi menurut pengalaman kita Uh, kita pernah melakukan tidak memasang tali pada tanaman kentang kita jadi kentang kita itu roboh semua ya ke kanan ke kiri jadi jalan kita terhalang oleh batang-batang kentang apalagi pada saat uh, penyemprotan wah susah sekali untuk melewati eh, pada saat kita melakukan penyemprotan ada yang batangnya keinjak patah nah disitulah timbul jamur penyakit-penyakit yang membahayakan pada tanaman kentang kita jadi menurut kami pengalaman itu Membuat kami selalu memasang ajir dan pemasangan tali Jadi pohon kentang kita tidak tumbang ke kanan dan ke kiri Pada saat kita melakukan penanaman kemarin ini untuk pupuk dasarnya kita berikan hanya dua jenis pupuk eh, yaitu pupuk TSP dan satu lagi pupuk yang mengandung trichoderma itu namanya pupuk genesis kalau pupuk TSP nya eh, teman-teman sudah tahu semua kandungannya itu fosfor eh, jadi yang satunya lagi kita bilang tadi Genesis itu pupuk organik yang di mana di dalamnya terkandung unsur hara makro dan mikro dan terdapat trichoderma jadi kita setiap kali menanam tanaman apapun eh, selalu kita menambahkan trichoderma ini dia kandungannya ya teman-teman pupuk -teman. organik 100% mengandung NPK 4-6% ditambah bakteri dan hormon dan di dalamnya ada bakteri trichoderma yang sangat baik untuk pembenah tanah. rintangan yang kita hadapi selain susah berjalan pada saat melakukan penyemprotan ada yang terinjak senggol patah jadi pada saat tidak melakukan pemasangan tiang dan tali nanti ketika pohon kentangnya sudah Berumur dua bulan lebih, itu hama tikus bebas berkeliaran di dalam sahabat tani. Menurut pengalaman kita kemarin, hama tikus eh, musuh yang kita hadapi pada saat masa-masa kentang kita menjelang tua karena pohon kentangnya tumbang ke kanan dan ke kiri keadaan lerengnya itu gelap jadi banyak buah-buah kentang kita yang dimakan oleh hama tikus tersebut itulah yang menyebabkan kita Selalu memasang tiang dan tali supaya lorong yang kita lalui selalu terang dan hama tikus tidak berani berkeliaran di lahan kita. Memang menambah pekerjaan kalau kita memasang tiang dan tali seperti ini, namun memikirkan sama tikus yang kita hadapi jadi kita lebih memilih meluangkan waktu lebih dan kerja ekstra untuk melakukan pemasangan tiang dan talinya untuk melakukan penyemprotan fungisida dan pestisida pada tanaman kentang kita ini ini cuaca lagi ekstrim jadi kita lakukan penyemprotan paling lama tiga hari sekali karena cuaca hujan tidak teratur Ini dia fungisida dan pestisida yang kita pergunakan untuk eh, fungisida kontaknya kita memakai antrakol yang berbahan aktif propinep. Selanjutnya kita memakai dakonil ini bahan aktifnya chlorothalonil 75% untuk eh, fungisida sistemiknya kita memakai kaptip kaptip ini bahan aktifnya dimetomorp jadi teman-teman bisa memilih ya di toko-toko pertanian itu, banyak sekali bahan aktif di metamor yang ada dijual di toko-toko di pertanian. Untuk rollingan fungisida sistemiknya, kita berikan skor. Skor ini bahan aktifnya TV Konazol, jadi ini sangat baik untuk menekan pertumbuhan bakteri dan jamur yang ada di lahan kita di toko-toko obat juga bahan difenconazol ini banyak ya teman-teman tinggal memilih saja kemudian pestisidanya kita memakai dua bahan yaitu yang berbahan imidaclorovit dan dimithivo ini ada kloropitnya, kita pakai confidor. Kalau tidak ada confidor, juga banyak merek-merek yang lain, ya teman-teman. Ada bespidor, avidor, tinggal disesuaikan aja di daerah teman-teman semuanya. Begitu juga dengan kemi ini. Ini bahan aktifnya di mehi itu banyak juga yang merek-merek lain seperti. Pontan, lenidor klorofit interpret movento tinggal disesuaikan aja nanti di toko-toko terdekat dan yang terakhir kita pakai terata dan pembasah ini kita pakai merek mantap kita pilih yang murah meriah saja Oh ya sahabat semuanya untuk antrakol tadi yang berbahan propinep merek yang lain juga banyak ya di toko pertanian ada tridakol star plus trivia logik zenit dan untuk eh, dakonil yang berbahan aktif klorotalonil eh, tadi ada juga seleriti, oktanil, toksinil, winder, dan lain sebagainya yeah. hari ini kita lagi melakukan pemasangan tali yang kedua ini kentang kita berumur 50 hari bisa teman lihat keadaan cuaca lagi gerimis, jadi sekarang cuasanya lagi ekstrim ya teman-teman setiap hari bisa hujan jadi kalau tidak dilakukan pemasangan tali ini kita khawatirkan pohon kentangnya akan tumbang sekian dulu video kita kali ini tentang perawatan tanaman kentang kita Jangan lupa dukung terus channel ini untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.